Halo Ki buat kalian kursus suser-user Indonesia yang masih kebingungan untuk membuat pertanyaan di kuis party. Jangan khawatir pui haha. Saya akan berikan jalan alternatifnya untuk user Indonesia yang masih serba bingung untuk masalah teori ini hahaha Jadi ya cuy haha, di game ini kita memang belum memiliki kuis sendiri karena kuis ini kursus suser-user Amerika, Brasil, Jerman dan kursus negara-negara yang benar-benar user lebih populer dari Indonesia karena kita tidak memiliki fasilitas apa di sini karena user Indonesia sedikit yang aktif. Jika kalian lihat dari pengaturan saya cuy tidak ada kuis hanya ada dampil daftar putar saja cuy. <tuluh> Cara alternatifnya cuy, kalian bisa balik ke tampilan menu smartphone kalian cuy dan pergi ke setelah pengaturan smartphone kalian cuy. <tuluh> Di sini ada tampilan pengaturan dari smartphone saya cuy, tinggal saja gue tap ikonik pengguran cuy, ha <guluh> Karena saya males ribet cuy, saya langsung cari menggunakan triboard cuy dan tulis sebuah nama yaitu bahasa ha <guluh> Di sini kalian bisa ubah bahasa kalian cuy menggunakan bahasa Inggris saja cuy untuk merubah sistem milovel goblenya cuy ha <guluh> Setelah kalian ubah, kai kalian tunggu dulu tiga detik saja kai untuk merubah semua sistem di Google nya Jitu sistem serveri luar kai. Lalu kalian bisa kembali lagi membuka game club punya kai. Hahaha. Anjirer aku kebingungan cuy cari gamenya. Hahaha maklum. Agak lemot pula cuy kambeng lah cuy. Bentar saya cari dulu cuy. Hahaha. Nah, sudah ketemu cuy. Langsung gasken aku buka cuy. Tunggu dulu cuy ini. Masih loading sabar cuy. <tunggu dengan itu> Orang sabar lehernya lebar cuy. hahaha. <tunggu dengan itu> Anjir, tumben lama banget dah loadingnya macam. Tak betul jini budak. Kambang kali ini budak nih lamanya. Nah, tengok-tengok macam tak betul jini budak nih olah. Kenapa tuh kira-kira? Hahaha. -kira? <tunggu dengan itu> Nah, gue skip sebagiannya dah, biar kagak lama. Setelah itu kembali ke pengaturan sistem klub gonya cuy tinggal tap pengaturan cuy lalu akan muncul nama kuis, hahaha. Nah, di sini udah muncul nama kuis editornya cuy bukan editor berkelas IACI, ya, tapi ini alternatif kuis Cui, hahaha. Kalian tinggal buat kuis di sini cuy ada di atas kanan yang ikonik seperti tambah kalian bisa tap saja itu dan kalian bisa buat pertanyaan-pertanyaan tentang kuis seperti ini cuy lumayan cuy satu pertanyaan kamu bisa diberikan imbalan senilai 10 cuy coba saja cuy kamu bayangkan dulu coba bayang jika kamu spam buat banyak kuis, kamu bisa mendapatkan imbalannya banyak satu pertanyaan saja imbalan 10 chat sih. Jika 10 pertanyaan saja udah 100 chat sih, bukan lumayan cuy iya intinya cuy tetap yakin. Dan lihat ya, dulu cuy insya Allah rezeki mah kagak. Akan kemanan cuy hahaha. <laughs> Ini banyak mood-mood tinggal kalian pilih saja kategori. Yang mana yang harus diingin ya cuy kalian buat kuis harus sesuai dengan kategori dan menggunakan bahasa Inggris cuy jangan sampai gunakan bahasa lain selain bahasa Inggris hahaha -ha -ha. jadi ini sebagai contoh cuy jadi kita isi dulu pertanyaan pertanyaannya yang mau kalian ini tapi harus sesuai dengan materi kategori dan di bawah itu cuy yang ada tanda checklist itu buat kata kunci jawaban yang pas dengan isi pertanyaan yang kalian buat cuy hahaha jadi kira-kira begitu cuy ingat cuy ini hanya contoh, jangan pernah kalian tidur di rumah soal perkara contoh ini. Jadi kalian harus punya isi sendiri untuk mencari pertanyaan dan kategori yang kalian pilih cuy. Ha, ha. Kalau udah buat kuis dan kalian dapat like dari pengguna lain 10 like, untuk satu pertanyaan kalian akan menerima 10 cm kubik. tinggal kalian ambil penghasilan dari kuis yang udah dapat 10 kali like. Dari pengguna lain soal satu pertanyaan, pertanyaannya hahaha. Ha, ha, ha. Nah, cukup sekian pembicangan saya, cuy. Saya akan off dulu, cuy. Hahaha, <guluh> saya yuk agak cuy dan semangat untuk bermain gamenya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, cuy.